nasi yang punya lagi nasi goreng bapak darpum bapak darpum bos nasi goreng bapak darpum bapak bos nasi goreng bapak darpum bos nasi goreng and so awesome. Terima kasih buat yang menyewaatkan